Waspadai GBP USD membentuk pola inverse head and shoulder. Bias harian pergerakan GBP USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sudah membentuk pola inverse head and shoulder di mana ada potensi harga akan bergerak ke atas.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.41443 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.41112. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Mei tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212